Bye. <laughs>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 Ke kabar pertama perhatikan persahabat ada unggang spesial momen ada unggang video persahabat ya, ketika Lesti dan Rizky Bilar ini berkunjung menghadiri acara 7 bulanan Kak Aurel Hermansyah masalah banget perhatikan di video ini persahabat ya, dedek Lesti dan Kak Aurel ini seperti adik kakak banget ya aduh makin bahagia dan semakin bangga melihat mereka mudah-mudahan dua bumil cantik Diberikan kesehatan dan mudah-mudahan diperlancar untuk persalinan nanti Amin ya robbal Alamin Momen tersebut pun diri post oleh akun sendal Putih Underscore Bilar banyak tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan Yakni dari akun Underscore Seberkas The Cahaya Underscore Mengatakan di kolom komentar Seneng aja kalau lihat dede sama kak Loli kalau dede sama si Ono gak suka Aduh, get banget ya Ada juga komentar lain Diberikan dari akun instagram yuliani.yuli19 Masya Allah, dua bumil yang hebat dan luar biasa Semoga selalu diberikan kesehatan Amin Dan tentu pagi juga mirsai Katanya tuh Allah banget ya Mudah-mudahan saja selalu banyak dukungan, doa, support yang terbaik dari orang-orang yang tulus Mencintai idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya perhatikan persahabat sebuah unggahan spesial juga nih Wow, perhatikan ya di unggahan tentunya postingan foto ini adalah foto ketika acara pernikahan idola kesayangan kita Dan Alhamdulillah Acara pernikahan Les Lod itu digelar tanggal 19 bulan 8 2021 dan sekarang tepat tanggal 19 persahabatnya Masya Allah Alhamdulillah mudah-mudahan langgeng untuk rumah tangga dan Denerski Bilar dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dan semoga persahabatnya mereka berdua ini jodoh til Amin. Dukung, support, doakan persahabatan yang terbaik untuk Lesti dan kakak Rizky Bilar Keunggahan berikutnya perhatikan persahabat Ada sebuah postingan spesial momen dicinta Cinta Abadi Lestlar episode hari ini Ini membuat kita semakin terharu persahabatnya ketika melihat momen kakak Rizky Bilar Sholat bareng dengan dedek Lesti dan kakak Bilar ini sebagai imam Masya Allah terharu melihatnya persahabat ya Mudah-mudahan saja rumah tangga mereka berdua ini selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik. Momen tersebut di post kembali oleh Anggun Lesti bilar galeri underscore ada kalimat kesen juga yang senjuga dituliskan. Masya Allah, Amin. Kok sedih terharu ya? Luar biasa banget ya. Semua pastinya terharu melihat momen di mana. Rizky Bilar dan Rizky Kejorah ini persahabatnya selalu membuat kita bangga dan selalu bahagia Di postingan tersebut juga banyak komentar banyak tanggapan yang diberikan Yakni dari akun Instagram Mary Salsabila 01 menyatakan di kolom komentar Masya Allah part ini gue nangis semoga kalian bertiga sehat panjang umur dilancarkan proses lahirannya Tidak kurang satu apapun amin Berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Tantri Zehan Sumpah pengen nangis lihat part ini Katanya aku bersabat ya Dan komentar lain juga diberikan dari akun Abrelia Masya Allah pasangan suami istri yang soleh dan soleha banget Amin Masya Allah banget ya Tentunya banyak respon yang sangat luar biasa dari fans sejati Mudah-mudahan Rizky Bilar Lesi kejar selalu menjadi orang baik Dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang dan ke momen berikutnya persahabat, perhatikan juga, ini ada momen 4 dimana Lesti di Rizky Bilar ini lagi tentunya olahraga yoga persahabat ya. Tuh perhatikan Bumil dan kakak Bilar, ini lagi olahraga Masya Allah kapelan persahabat ya. Dan tentu tiba-tiba saat yoga Rizky pilar ini terjatuh pingsan persahabat ya hingga. Membuat dedek alasi kejorah Panik dan khawatir Sepertinya Kak ini kecapean Banyak persahabat ya Mudah-mudahan saja sehat selalu Bahagia selalu untuk idola Kesayangan kita Banyak komentar juga yang diberikan Di postingan tersebut salah satunya Dari akun Puspita Akhirnya Ada fitnya persahabat Yang yoga ini gemes banget deh Katanya tuh Cute banget ya Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu bahagia, tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar dan selanjutnya persahabat, perhatikan juga ini ada info penting dari Indotv Karena idola kesayangan kita ini masuk nominasi pasangan terpopuler akhir tahun 2021 dengan kode nominasinya V3 Jangan sampai lupa untuk memvoting dan mendukung persahabatnya Mudah-mudahan kita selalu menjadi yang terdepan dan selalu menjadi nomor 1 Karena persahabat, untuk batas votingnya ini tanggal 25 Desember 2021 Yuk, sama-sama kompak dan solid mendukung idola kesayangan kita